Night of ones, oke. Okay, aku lihat di sini kamu lagi enjoy sendiri sebetulnya ya. Maksudnya kayak lagi senang sendiri, nggak diganggu sama orang lain, nggak diganggu sama percintaan. Kamu seneng ya di sini. Bahagia-bahagia aja gitu. Ada ada pacar, tapi kalau nggak bahagia juga kan ya. Daripada seperti itu lebih baik aku bahagia gitu kan. Lebih baik aku bahagia dan uh, bisa tersenyum daripada punya pasangan tapi pasangannya tidak menghargai percintaan atau tidak menghargai cinta yang kamu berikan kayak gitu ya Jadi kayak sekarang emang lagi bahagia banget gitu loh dengan uh, diri sendiri istilahnya gitu ya Ada atau enggak adanya pasangan ya tetap bahagia-bahagia aja gitu ya aku lihat ya kemudian kalau dari kartu yang tengah di sini aku lihat kartu yang tengah itu dia merepresentasikan bahwa kamu ketika mendapatkan sesuatu atau mendapatkan pasangan ya, bukan bucin sih tapi lebih ke arah setia sebetulnya ya. Kamu tuh setia orangnya. Gitu. Cuma beberapa orang yang kamu pacarin dulunya, mantan-mantan kamu kebanyakan memang mendua gitu ya kebanyakan kayak suka selingkuh gitu ya aku nggak tahu itu kamunya juga nggak tahu juga gitu ya ini apa yang terjadi gitu kan kayak gue diselingkuhin lagi diselingkuhin lagi gitu kan apa ada yang salah sama gue gitu kan dan nih aku lihat sebetulnya nggak nggak terlalu permasalahannya itu bukan dari kamu doang gitu ya aku lihat jadi tenang aja gitu pak karena permasalahan itu pasti ada dua kubu, ada sisi hitam dan putihnya, gitu ya, dan ada sisi abu-abunya juga, gitu, jadi ya aku lihat nggak bisa e, menyalahkan satu orang doang, gitu, sebetulnya, ya, karena ada sebab, ada akibat, gitu kan, dan dari kamu selain setia juga kamu orangnya kayak berjuang dalam sisi percintaan, Gitu, kalau ada permasalahan, ada apa? Ada apa ngomong? Gitu, ngomong diskusi gitu kan, berbicara apa sih yang menjadi permasalahan gitu kan? Terus nanti solusinya apa? Kayak gitu ya. Jadi, yang aku lihat di sini, kamu it's pretty considered gitu, considered gitu. Jadi, orangnya, orangnya selalu mempertimbangkan sesuatu gitu karena kesalahan itu biasanya memang ada dari uh, dua pihak gitu nggak cuma satu pihak doang ya seperti itu kayak gitu yang aku lihat uh, kalau dari kartu ya dan ini akan ada seseorang yang masuk dalam kehidupan kamu orang baru ya uh, energi baru gitu yang aku lihat dan ini sosok baru ini dia ngebawa energi baru juga dan ini akan datang ya segera dan dia menyambut cinta kamu gitu dalam artian kayak uh, dengan tangan terbuka banget gitu ya dengan tangan terbuka banget dia menyambut kamu dengan penuh penuh sukacita gitu dengan dengan penuh uh, passion gitu ya passion dalam artian semangat gitu berambisi banget gitu ya aku lihat untuk bisa Uh, mendapatkan cinta dari kamu gitu komunikasi gak putus terus kemudian juga gak on off ya bener-bener tipe orang yang go-getter banget ya jadi orang yang akan datang ke kamu itu orangnya go-getter itu maksudnya adalah uh, orang yang kalau dia mau ya harus terjadi kayak gitu. Ya, yang aku lihat. Jadi di sini memang dari dia sih, dari dia, dari sosok tersebut yang memang kayak ngejar-ngejar-ngejar-ngejar, berusaha-berusaha-berusaha-berusaha mendekat ke kamu. Gitu. Dengan harapan bahwa ketika dekat dengan kamu otomatis yang aku lihat di sini dia berharap bisa menjalin percintaan dengan kamu, ya. Dan ini up, uh, sampai kapan pun akan masih tetap terus cinta dan sayang, ya. Rasa sayang itu sebetulnya adalah sebuah bara api dalam percintaan, dimana bara api itu maksudnya adalah menghangatkan, gitu. Jadi kayak nggak dingin dingin banget, gitu ya nggak kayak kulkas gitu kan, nggak kayak es batu banget gitu. Karena kalau cinta doang, tapi nggak sayang gitu kan, kayak kurang gitu kan, kayak dingin jatuhnya. Tapi kalau cinta terus disertai dengan sayang, itu yang aku lihat udah paket komplit banget. Kalau suka itu kan, suka itu adalah sesuatu hal yang memang biasanya di awal gitu kan, biasanya di awal. Suka, iya aku suka banget kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan suka itu bisa diibaratkan adalah sering menjadi hobi, gitu kan? Tapi yang aku lihat di sini, lebih cenderung kebanyakan energinya itu cinta yang mengarah ke arah sayang, gitu. Jadi, yang aku lihat di sini kayak ada apapun sayang, ada apapun bener-bener sayang, ya di sini. Aku lihat gitu, jadi uh, benar-benar memikirkan kamu, gitu ya, perhatian kalau sayang itu kayak pasti ada ada sangkut pautnya dengan perhatian gitu ya. Kalau perhatian itu ada sangkut pautnya dengan sayang. Kayak gitu maksud aku ya. <laughs> Oke. Okay. Kalau dari kartu di sini mungkin zodiaknya yang aku lihat di sini bisa jadi sesama Scorpio, terus kemudian juga ada Aquarius, uh, kemudian Pisces, Cancer. Dari tengah dari tengah kartu itu ada kalau kamu milih tengah kartu atau tertarik dengan Kartu yang bagian tengah, itu ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau kamu tertarik dengan kartu yang bagian kanan, itu ada Leo, kemudian juga Sagittarius, kemudian ada Aries. Oke, itu yang kelihatan di kartu. Bye-bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.